halo semuanya ketemu lagi sama bui tadi guruku gamer belajarnya game belajar baiklah selama beberapa waktu kita memang tidak pernah bertemu lagi ya semenjak The Sims 4 yang PS4 begitu ya. Baik, gak apa-apa karena memang kesibukan di sekolah banyak adanya ya. Sing maulitan lah, sing sing apa itu? Uh, shooting UKS lah, sing shooting pembelajaran lah sing lelehane yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Jadi Bu Ita mau mohon maaf dulu kepada para siswaku, bos-bos kecilku ya, bos-bos kecilku I'm so sorry karena tidak melanjutkan konten di bulan Oktober padahal lagi Spooktober dan lain sebagainya. Iya, yeah, sekolah juga uh, Spooktober ya. Kayak supervisi kinerja guru juga ada. Jadi ya, yeah, kita langsung saja di pertemuan kita yang pertama ini mungkin akan tayang di November kayak ya November entah mungkin tengah atau akhir entahlah, tapi ya yeah, it's really glad to meet you again sangat senang banget bisa ketemu kalian lagi para siswaku semuanya begitu jadi bu, uh, comebacknya Bu Ita di bulan November yang sudah lama, ini kita tunggu-tunggu tidak berkonten-berkonten lagi di Guruku Gamer. Apa nih Bu? comeback apa nih? Oke, okay, agak cerita sedikit ya. Uh, jadi kemarin itu um, Bu Ita belum menemukan solusi yang tepat bagaimana caranya untuk uh, rekaman di desktop atau di PC atau di laptop. Begitu. Nah, Uh, baru ketemu solusinya itu belakang-belakangan ini padahal bu Ita itu udah nonton segala macam tutorial untuk ngerekam uh, gameplay di laptop, tapi belum ada yang cocok so, uh, kemudian bu Ita tetap mencari-mencari-mencari mencari hingga akhirnya bertemulah solusi ya, dan itu kayak makan waktu cukup lama untuk memasang ini dan itu ya, ya uh -uh aduh teman, jadi gamer itu enggak seindah apa yang kalian tonton sekarang no no no it's full of apa ya eh uh, trik trik untuk menampilkan apa yang kalian tonton hari ini jadi saya ucapkan dukung terus untuk gamer Indonesia agar tetap bisa konsisten bisa loyal dengan apa yang mereka sajikan di Youtube Untuk kalian semuanya Iku ojok diremehin it's, it's really hard to do Oke okay. Baiklah uh, Bu yuk balik mana kambingnya apa bu? Kambingnya apa bu? Jadi setelah me, me Menemukan solusi untuk rekam di desktop ini ya Sebenarnya bu Ita itu udah install game ini Juga lewama banget Bahkan sebelum uh, The Sim 4 yang PS4 itu Bahkan sebelum itu Jauh sebelum itu Cuman gak ngerti cara ng ngereklam gameplaynya Gimana kan begitu Nah, comeback-nya apa Bu? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah The sim 4 yang PC Begitu Loh bu, la, bps4 Oh tidak! Tidak! Untuk yang di PC ini Bu Ita akan pasang expansion pack Atau pack, pack, pack, pack Atau kids uh, uh, uh, Yang menarik-menarik tentunya Ada yang sempat Bu Ita pasang ya, ada Discovery University, terus untuk game packnya ada werewolf dan Dream Home Decorator. Selain itu, selain itu, selain itu, tidak, tidak ya, hanya itu masih di tahap-tahap awal ini. Nah, kalau kalian pingin uh, Bu Ita eksplorin semuanya dari... Expansion pack, game pack, stuff pack, and free stuff, and sales stuff like that. Kalian boleh komen di bawah, dan kalian bisa apa ya menyatakan dukungan kalian dengan like, comment di video-video yang sebelum kalian Yang nonton ini. Begitu, biar aku tahu siapa saja yang suka banget sama Sul Sul. Ngerti nggak, Sul Sul? Sul Sul itu adalah sapaan. Khusus di dunia persiman ya. Soalnya, Bu, bu Ita maniak kunsim dari yang the satu dua tiga empat sampai saya ke empat. Ya, begitulah kira-kira. Uh, jangan lupa like dan komen, karena itulah cara kita berkomunikasi di sini. Kan, jangan meremehkan apa itu like, apa itu "lo nggak boleh tak senang tak like". Yoi, iya, tare, I'm doing this for that for you. Kan, begitu begitu ya. Oke, okay, langsung saja kita masuk The Sim 4 yang PC Oke, okay? ikut untuk variatif landing ini Oke, okay, let's begin! Oke, okay, selamat datang di game The Sim 4 yang PC Wow, Ini dia interface di depan kita ya Ada menu-menu yang bisa kalian lihat di sini di sini ada game resume ya, karena saya sempat main kan, bahkan sebelum syuting yang The Sims 4 PS4, begitu. Sudah ya, uh, kita langsung saja new game, press circle to start. woo saya sudah tidak sabar, ingin mengolah bagaimana lagi? Ya? Oke. Okay. Kita akan buat The Sim lagi dengan melalui sebuah cerita oh. Dil, ikut proses paling seru yang aku temukan di The Sim 4 Karena di The Sim 3 tidak ada Baik Hi, would you like to create my story? We'll start with a fun personality quiz Afterward, you can customize my experience Oke okay. uh, Oke, okay. kita mulai dengan pertanyaan yang mudah Berapa usiaku? Yang adult aja, biar masuk hidup kita pencet Oke, okay, kalau nggak kena api dan kematian lainnya ya. Yeah. When raising children, what value would I still mm, kalau kita membesarkan anak-anak, nilai-nilai kehidupan seperti apa yang kamu ajarkan? Bisa good manners, gravity, no chaos ya, yeah. dengan hidup tenang. Uh, good manners dulu, good manners dulu baru creativity. Ah, ke so. Oke, okay, uh -huh. ada pesta musim panas tahunan tapi saya ada ujian di pagi harinya, apa yang akan saya pilih berpesta seperti rockstar cari jalan untuk nge atau mencontek stay at home and prepare until last possible belajar di rumah ya aduh kalau saya ini orangnya mungkin gak terlalu suka patih karena terlalu keraup saya gak tahan dengan kerumunan Oke, okay, kayaknya, waduh, pasti siswa aku, yo, budal tapi pasti protes capek kan ya. Tapi nggak, nggak, nggak way to chat ya, nggak nggak dikay. Stay at home and prepare until <til> second <til> Aduh, tapi ada sisi lainku yang ingin menjawab rockstar. Gimana dong? Aduh, gimana dong? Stay at home and prepare. Uh, jika diposisikan aku adalah aku yang dulu, mungkin aku akan menjawab party like a rockstar uh, Gimana nih? Stay at home aja ya Ya yeah. Laufan aku Oke, okay. someone make a joke about me, how do I react? Ada orang yang... apa ya, Mengolok-ngolok aku Aku bagaimana? Uh, kalau saya Masih ketawa dan play along uh -uh. Oh Oke, okay, liburan musim What? panas, sudah dekat nih uh, Bagaimana saya menghabiskan waktu saya? Hmm. Dengan lebih belajar lagi <laughs> Kalau belajar di saat liburan, kok ya enggak deh Aku pingin liburan, nah, uh, vacation ya, liburan ya Visiting hmm. family and friends Itu juga bisa, tapi kadang-kadang aku pingin libur untuk diriku sendiri dulu With a vacation oh. How Info in a child's life would I want to be? Seberapa kadar keinginan diri ini terlibat dalam kehidupan seorang anak? Hmm. Oh. Ingin terlibat seutuhnya? Ingin menyewa ART? Atau, koyoknya nggak akan berkeluar kecengungan? mungkin kebudayaan indonesia i want to rise and all stars uh, what approach do i take to my job apa motivasi saya melakukan pekerjaan saya uh, it's meant to an end uh, segera dikerjakan untuk segera selesai sukses adalah penting untuk saya i trust my awesomeness <laughs> saya memang awesome enggak deh kayaknya, ya kayak I think success is important sukses itu penting untuk saya oke okay? oh Schwabie. ketika saya memikirkan university perkuliahan the thing I look forward the most is fokus utama saya adalah all of it pendidikan iya people iya dalam sebuah acara publik saya, blablabla Adalah seorang yang, yang gimana gitu maksudnya uh, The life of the party ya yeah. Maniak pesta Atau seseorang yang selalu bawa gitar Atau orang yang suka bergelut <laughs> Jangan bergelut ya Jangan suka bergelut baik like the person who brings gitar Yes I love music <laughs> What do I do for fun? Apa yang saya lakukan untuk bersenang-senang? bersama teman, uh, eksplorasi Ooh. sisi kreativitas saya, atau play game surf the web*, like mostly biasanya scroll IG ya, scroll TikTok lah. Udah, Ibu, do for fun, for fun. Tapi kadang saya suka untuk kreatif site, huh? mm -mm. oh, weme. Oke, okay. ketika aku dikelilingi anak-anak, apa yang aku rasakan? Apa yang saya rasakan? Ah. Karena hidup saya mau seli bersama anak-anak ya, kalian para siswa aku semuanya juga mayoritas anak-anak berusia 13 tahun SMP, SD, begitu. Ha, so I love you so much. Angry? Never, No. Bored? No, no. Inspire? Inspire. Saya merasa terinspirasi karena I know. Kamu adalah masa depan dari bangsa ini para sesuatu. That's why I love you so much. Wow. Dibbing. Hai. Hai. Oke, okay. mungkin akan sedikit saya permaksana sini ya. Untuk memiripkan diri dengan Bu Ita, ya. Hai, nice to meet you. Feel free to assign my gender. Which is my appearance and clothing. And don't forget to give me a name. Oke. Okay. Ooh wih uh, karirnya entertainer ya not good so far oke okay. terus skillnya parenting ya oke okay. terus skill ngelawak ya iya bu kita skill ngelawak enggak ya menurut kalian ya komen di bawah pohre oke okay. starting fun apa ki consider pampering your life with extra simil hit siap untuk menghidupi sebuah keluarga ya. Ya ya ya ya baik, baik, baik, baik, oke. Di sini ada traits yang mana kalau kalian belum pernah main The Sims sebelumnya, traits adalah sifat yang the sim kalian punya, karakter kalian punya. Di sini with traits-nya ada perfectionist, which is right. <laughs> ya ya, itu bawel banget, bawel banget lek menyangkut seni budaya cian lebih bawel daripada ayah tommy dan bunda opah yuk enggak sih komen di bawah, kok e iya deh kok e iya dan cheerful apakah bu Ita cheerful? cheerful itu komen di bawah juga, iya bu Ita cheerful Portland. good ada goodnya ya ternyata ya berpercaya gak bu Ita lu jahat aku melo ujian susu sih belajar opor ya gimana lo jangan terlalu tamangkannya kan tuh itu begitu oke okay, begitu ya oke okay, domestik Wih ini apa namanya cita cita apa sih saya, saya lupa namanya kalau di desim itu namanya apa cuman mostly itu cita cita kayak life goals life goalsnya kita di game ini adalah super parent I right, maybe. Mm -hmm. I want to be super parent someday. Saya ingin menjadi super parent. Oke, okay, kita custom the sim ini dulu ya. Rambutnya bu, Ita itu sejauhnya panjang, right? panjang dan berponi. Ah, uh -uh, mostly kayak ngene. Cuman skin tone nya uh, tidak tidak brown ya. Skin tone nya bu, Ita tidak brown kuita itu kuning langsat, uh -uh. Uh -uh, kuning langsat orang Indonesia. kayak skinton sudah face naik kirek c c c. aduh aku aku pingin lihat fotoku sendiri terus <laughs> lihat kamera aja mm -mm. Mm -mm. tapi kayak udah, nggak nggak pakai kacamata deh. Nah, uh, uh, uh, uh. hidungku hidungku bagaimana hidungku dan bibirku, kurang uh -uh. sedikit deh. Wajannya kias mirip banget loh, sa cabi-cabi ini barang. Cuman pipiku udah nggak nggak terlalu 3D uh -uh. dan dan alisku tidak garang everybody. Uh -uh. How how do I look? apakah sama? apakah sama? oke maaf ya, maaf ya untuk badan oke ya dan rambutnya bu Ita itu warna hitam hitam tam karena karena nih oke baik untuk baju kita itu suka sama t-shirt sama apa ya jeans apakah ada kita pakai yang base game dulu ya Base game aja dulu, karena kita nggak mau reveal yang werewolf sama dream home decorator sebelum kalian komen di bawah, oke? Okay? Nggak mau sepil-sepil werewolf dan lain-lain sebelum kalian komen di bawah. Itu ya, bu itu sing singkats kesepil. Nah, kita tidak pernah tahu. <laughs> kita pakai base game dulu. Baik. Uh, waduh, enggak, enggak, enggak, enggak. No, kita kok enggak segendet itu deh? Nah, <tuh> <tuh> iya, tapi enggak terlalu. Kita gendet, <tuh> cuman enggak terlalu gendet. Uh -uh. Oke, okay, set Wow, ini cantik. Ini cantik iki. Bu hmm. keren. Cuman prefer this. Hmm, bolehlah. Iki lagi nih kok more orange iki lagi nih so sih? Oke, okay, kita. Uh, iki style buita banget iki. Cius, cius, iki style-licu banget, celana jeans, dessert, lenggak like gitu, baju-baju uh, yang dari tile, it's mine, you know, Say, wait a second, oke, okay. oke, okay, here we go, dan sepatu, Wita itu suka sama sepatu sandal, se nih, ada enggak ya, kayak sepatu sandal? Sepatu kayak gini tuh warna hitam. Nah, wah, Buita banget. <laughs> Tapi nggak mau pakai gelang. Signaturnya Buita. Kalau kalian tahu dan ngikutin Buita sepanjang kelas, signatur aksesorisnya Buita siapa? Iya, <laughs> cincin. Right? Cincin. I love ring. Triangle ring. Ha -ha. Ada nggak ya triangle ring? Ini ndak cari manis kafe taki mm -mm, ya udah deh gak apa-apa is -apa. eh, salah mana ki kelihatan gak sih walah oh, itu si ki ki it's, it's... oke okay. Oke, oh. ah. eh sumbah cuantik, <laughs> memuji diri sendiri ya. Baik, ini dikasih nama Aquita. Oke okay ya, change nya her of course. Terus tentu saja cewek. Slow perjalja. Enggak, suaranya beta enggak segede itu ya. Wambo si pelingo. Dia behorm agenal. Samuna meboon crash. Lah ya. Samuna cana toy lovo. Square enggak cembreng banget. Bebene lovo. Seven lovo. How are you? You're babe. Gurashi, your buns is a score. Pretty boo, once say. Inna babo, don't say. -say. Kayak eh, hmm. Kayakku ya, kayakku terasa seperti itu. Oke. Okay? baik terus apa ini huh. jalannya bisa kita atur wittai lek jalan rodok baunci ah. rodok baunci sampai palut fi ku mulai hmm, hmm, hmm, mulai mulai palut fi sarangi palut iya rodok baunci baunci ku mana ya uh. iya swagger swagger baunci oh. mana kak? <laughs> Kayak kadang tidak seanggun itu Terkadang Oke okay deh Baiklah Jadilah avatar Bu Ita Di dunia The Sims. Kayaknya habis ini kita uh, Akan membelikan dia sebuah rumah Yuk langsung saja check this out Tapi sebelum itu kayak ingin tak simpan oh mau deh oke tak simpan di library okay. oke press circle do stop yes of course oke okay. sama ya udah mostly sama ya oke okay. lanjut lanjut we want more oke okay. Di base game sebenarnya cuma ada tiga kota yang bisa kalian akses. Yang pertama, eh, cek sabar, Willow Creek. Yang mana itu tuh deket kayak dermaga. Jadi banyak tempat-tempat pemancingan ikan, terus taman, terus ada apa kayak restorannya, ada perpustakaan, museum, sama apa lagi ya? Oke, okay, mostly yang lebih lengkap daripada dua yang lain itu yang Willow Creek gitu. Untuk yang Oasis Spring, Oasis Spring ini kayak padang gurun rek. Dan di sana rata-rata banyak rumah-rumah dari keluarga-keluarga yang gede kayak satu rumah isi delapan orang kayak gitu di Oasis Spring. Kalau Willow Creek masih ada apa ya variasinya yang Keluarga-keluarga ini ada yang masih tinggal sendiri, ada yang cuma berdua, ada yang kakak adik, ada yang keluarga empat orang, ada yang keluarga enam orang. Begitu variatif yang di Willow Creek, yang di Oasis Spring, rata-rata lenggak lima sampai delapan itu ada di Oasis Spring. Cuman satu dua orang aja yang masih single, ya oke. Untuk yang keluarga tiga, teman kota ketiga itu adalah Newcrest. Newcrest ini kayak semacam kota modernnya cuma di dalam itu nggak ada apa-apa selain lahan kosong yang perlu kalian bangun nah, variasi ini bisa kalian manfaatkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan kalau kalian suka e, aku ingin bangun rumah, bu, mending di Newcrest bu, aku ingin mengelola keluarga ke dalam jumlah banyak, mungkin di Oasis Spring atau bu, aku ingin kayak Uh, rumahnya udah ada keluarganya udah ada tinggal tak mainin aja itu bisa pakai willow Creek begitu ya Nah karena sekarang kita membahas base game otomatis kita hanya akses tiga kota itu saja 1 dua 3 itu saja mm -mm. untuk yang Bridgechester itu, Hmm, kita simpan untuk kalian yang pingin bahas Discover University. Komen dong di bawah, atau mungkin kita buatin polling mau bahas Discover University atau werewolf dulu di Moonwood Mill. Itu hmm, vibes-nya antara dua ini dan tiga ini, lebih eh, yahud begitu ya. Baik karena uh, Kak Ita ingin harga rumah yang murah karena uangnya masih 20000 jadi mungkin kita akan ke Willow Creek itu ya nah ini suasana Willow Creek seperti yang kalian lihat di PS4 tetap sama dan ada beberapa rumah yang available kalau yang not occupied itu berarti sudah ada orangnya itu maksudnya kalau yang lahan kosongnya ini cuma dua kalau di Willow Creek like di New Press, banyak uh, ada mungkin 7 lahannya yang bisa kalian bangun rumah begitu ya can afford no, this lot. nah, gitu nah, karena uh, aku ingin explore gameplaynya sama seperti PS kemarin, tak belikan rumah saja, gitu ya uh -huh. oke, okay, ini aja 15.000 ribu iya, yeah, rata-rata 15.000 ribu eh. ada sih 13 sih, cuman kok, oh, kayaknya terlalu Lalu gimana gitu, oke okay, ya kita beli streamlit single, oke okay, and moving, of course furnace. Here we go di rumah baru. Lo Loh guna yang PS4 gimana? Jujur aku lah, kayak banget ambek uh, pengaturan, lah kan pengaturan apa permainan di PS4. Jujur menurutku yang di PC itu lebih enak di tangan, menurutku seperti itu. That's why, ya. Yeah. Oh, oh, kita sudah punya pekerjaan ternyata. Wah enak ya, tidak usah mencari pekerjaan. Baik, uh, kita akan mengikuti kehidupan akuita Valentina di guruku eh di guru Bu, <laughs> ayo fokus, fokus. Oke, okay. ini mostly enggak Bu kita atur ya, dia pergi sendiri ya, oke kita ikutin saja, dia mau kemana, <tuh> baik, oh ya, uh, apakah kita mau dekoratif rumah ini jadi lebih baik, oke ya kita mulai dekorasinya dari soalnya ki rumah basic rek laya opo, ya, apa nama sheet uh, uang yang ada di desim Komen dong bawah, like kalian tahu jawabannya berarti kalian aku veteran the sim. Mm -mm. Like kalian baru main the sim gak apa-apa. Kas apa dikasih tahu sama kating-kating veteran. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Dan kalau kalian masih bingung bu mainnya, gue apa sih, Mainnya tuh saja simple tapi pasten right Kalian itu ada di sebuah dunia simulasi. Yang mana kalian punya rumah, kalian bisa berinteraksi dengan banyak orang dan bertetangga dan melakukan pesta dan melakukan pesta pernikahan dan lain sebagainya itu. Di segi wongku, oh ya ya majayasiannya. Dan apa ya? Kalian bisa menikmati ini semua dalam satu genggaman saja. Facebook-nya nah tidak tidak berhenti di situ ada expansion expansion pack yang mengangkat tema menarik yang bisa kalian tambahkan ke game ini biar, biar bisa menjadi lebih apa live menolong you know, mainnya gitu soalnya like The Sims 4 adalah game simulasi tersukses sepanjang masa di samping-samping brand yang beredar begitu ceritanya oke okay, kita mulai dekorasi dari arah dapur ya kita tekan tombol uh, obeng dan sekrupnya. Nah lihat kan, to eh toh samaan dapurnya tuh basic sekali. Iya karena masih basic memang begitu. Oke, okay? uh... oke. Okay? Uh, dapur, dapur, dapur. Mana? Kitchen, kitchen. Wew, hebat eh, banget. Lihatlah, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, jantungku yang apik sekali. eh, hey, biru atau merah ya? Ih biru, biru, biru, biru, biru suka deh. Oke, okay. oke, okay, saya, saya, saya, saya, sabar kita tebakan ini. Boom, cantik sekali. Kita tinggal pindah pintunya dari sono ke nggak bisa ini ya terlalu besar ya baik kita pakai bingkai pintu yang lebih kecil apa ini coklat ya tadi coklat nah. si, titip titip gak apa-apa kita sama-sama nikmatin aja cara mendekor rumah ini di episode kali ini begitu sekalian kenalan Uh, nanti, kalau aku punya keluarga di, di sini, dapurnya luas, aku bisa masak. Hmm, it will be awesome. Oke, okay, untuk selanjutnya kita akan merenovasi kamar mandi. Mana kamar mandi? Bathroom, bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Keluarkan di game ini karena mostly berbahasa Inggris. Right? Ya ampun, cantik ya! Seh. Aduh toilet impianku. Saya lihat-lihat sing lain-lain saya. Ini juga, juga oke nih. Ini oke nih. Ini nih oke nih. Oke ya. Maafkan aku toilet lamaku. I have to go. Bye bye. apa-apa ini nanti kita perbaiki bisa kok. Oke ya kita ambil dari sisi seperti ini dan pintunya pintunya pintunya ikut kamar tidur ya baiklah temen aduh game simulasi bangunan dan sosial yang pernah in, eh yang pernah aku coba itu yang paling asik the sim Tetap mulai dari satu satu sama dua sih kayak belum kelihatan bagus grafiknya sih, penceng-penceng sih kotak dan lain sebagainya baru ketiga terus keempat ini revolutionary banget dan saya dengar ada the sim5 yang habis ini mau launching cuman nggak tahu kapan nanti saya kasih info lah, ya apa dari kolom komentar maaf oke okay, kamar tidur aku aku pingin sing cozy lah momo momo oh my god iki kamar e buita banget lah esok di di anu Direalisasi ikan, oh my god, it's, it's beautiful! anak musik-musik, eh, mau dong, mau dong, produk diputar, didik, produk diputer didik. kenapa nih? Nah, nah, nah, udah ya, boom, oke, okay. eh, eh, maaf, oke. Okay. iya kamar buta banget C ini otomatis nggak bisa ya. Hah, gimana dong bun? Nyaca kalau gitu. Oke. Ya apa sih? Sabar ya, saya bukan arsitek soalnya. <laughs> Jadi ininya maju. yang mundur nah mantap mantap jiwa oke okay. untuk ini kok nggak nggak perlu seluas itu be ya ini, ini loh C jadi sa yes nah ini lebih cozy untuk dilihat ini ya baik-baik-baik uh. ruang tamu everybody living room ya ruang kehidupan ya ini apa ini wow no no no no uh. wah ini cantik banget oh my god it's, it's beautiful biru orange kayak orange cantik ya si kita lihat oh, oh, oh, oh my god Wow ruang keluarga impianku mini hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm. cantik ini ntar ya saya mainnya di bawah soalnya hmm, hmm gamon kan mupon. Hmm. kayaknya saya mau membuat rumah ini itu dekat dengan coklat dan biru karena it's beautiful to me baik atap rumahku seperti apa? Oh. Oke. Okay. Bosku, atapnya bukan Temen kontrolernya itu lebih enak ndek PC Temen, Temen ini enggak bohong aku. Daripada DPS 4 Soalnya saya tidak suka sesuatu yang ribet. Saya sukanya sesuatu yang efektif. Ya, oke. Okay. Untuk cat luar rumahnya, kita cari warna-warna yang kalem. Biru, is that mm -hmm, cantik sekali. Sumpah, ini ini cantik sekali. It's blue, blue. untuk yang biru di dalam mungkin akan aku carikan warna yang lebih soft gitu ya gitu. dan untuk flooring flooringnya aku ingin pakai kayu noh yang tidak terlalu tua warnanya juga tidak terlalu ya ayolah kawan aku suka banget flooring itu pakai kayu. Maaf ya, aku mainin nondo gini soalnya ngekan tombol shift biar nggak nggak ribet flooringnya. sama yang di toilet itu no no no nggak suka. Hmm, no no Wow. Boleh nih. Oke, okay. yang di ruang tamu kita pakai karpet very carpet dan warnanya cozy. Oke, okay. sepertinya sepertinya uh, tatanan rumah idaman Bu Ita seperti ini. Dan uh, satu hal yang paling Bu Ita ingin juga untuk tetap ada di rumah, itu adalah pojok baca. Uh -uh. Dulu memang Bu Ita nggak doyan baca, tapi semenjak uh, ketemu kalian para siswaku, Bu Ita jadi terinspirasi untuk baca lebih, terutama di dunia seni dan musik. Thank you so much for that, Ya, appreciate sekali. Kalian bisa membawa berita yang awalnya nggak doyan baca jadi suka membaca loh sekarang. enaknya enjoy that. Oke, okay. wih wiraiku gede banget ternyata. Oke, okay. ada rak baca ya. Dan kursi yang cozy untuk nemenin baca. Hmm, hmm, what a life hmm, what a life water life, ditambahi meja kecil bikin warna coklat no, it's too big mm -mm. bentar, ini agak geser tambah uh -uh. dan ada hiasan bunga ya. <tuh> enggak, buiku, it's too big mm hmmm Enggak ya bunga kecil kecil kecil Oke, udah kepasang di situ baik untuk penerangan lukisan maybe penerangan untuk keindahan hmm. mana ya sport poster i, i tata tata surya it's Beautiful, oke. Okay. Untuk lampunya, Bu Ita nggak mau pakai ini. Ini boleh, sih. Boleh tetap dipasang, cuman dekat pintu aja, atau sudah ada ya? Belum, belum ada. Oke, okay. taruh di teras depan aja, ya. Teras depan, oh, tetep. I'm sorry. Maaf ya, potnya keambil. Kemudian, waduh sudah 35 menit. ini kita lampu-lampu uh, kita pilih lampu gantung yang yang estetik lah. oh ini boleh nih nah sip oke okay. uh, dapur sudah sudah cantik aku ingin nambahin beberapa hal seperti alarm kebakaran takut lepas masak moro-moro kobong ngilang yes. oke okay, satu dua hiasan papan mana ya hiasan papan wah banyak rek properti nih bu banyak kalian bisa pilih sesuka hati sungguh. Okay. terus kayak gampu sendok ngene-ngeneke loh sawos itu ya anak ada-ada pilihannya Hmm, seperti itu. Terus tempat sampahnya aku nggak mau pakai yang ini, pakai yang mana? Sing ini karena bisa dijual lagi dan dapat uang dari situ. Oke. Okay. oke okay. Here we go. Rumah kita, rumah kita ada di sini. Untuk hobi-hobi activity outdoor, ha -ha. kita ingin tetap ada treadmill. Mana nih, treadmill? Treat kita ingin tetap bisa lari banjir di sini, sama mungkin alat lukis ya, atau alat musik ya alat musik deh ada gitar di kamarnya bu kita cerah cerah sudah jadi tambah tv nggak ya butuh deh kayaknya tambah tv tv tv dinding ditaruh mana ditaruh sini nggak mau taruh sini Terus ada kursi, coach loving, coach hmm. Hmm. Oh, nyaman sekali, oh, kira -kira. Oh, kiki -kiki. enak nih. Nah, untuk nonton TV, aduh, itu will awesome sih. Eh, bukannya harus ada ruang tamu, ya? Nggak jadi, deh. Udah ada ruang tamu, lupa, buka. Uh, ini jadikan tempat ini aja, deh. Apa namanya? Uh, firework. Firework. Bukan, ya? Perapian, perapian. Untuk menghangatkan diri. Tapi kursinya pakai yang tadi, aja. Terus, sambil rebahan. Nah, Nah, mantap, kan? Mantap, mantap, mantap. Oke okay. untuk hiasannya kita pingin yang minimalis, but beautiful hmm. <laughs> Ini lucu ini Tapi kalau enggak cocok ini. <laughs> ini Oh, oh, oh Wuh! Cantik itu Cantik itu, sama hiasan kecil hiasan kecil yang bisa Bu Ita taruh di yes. oke okay. save dulu ya save dulu, kok hilang nangis oke oke oke live mode eh uh, sudah halo oke okay. dia mau ngapain? ada aspiration ya? aspiration itu kayak sesuatu yang dalam jangka dekat ingin dia lakukan. Stay happy for 4 jam. 4 jam di sini tuh 4 jam di sana. Itu 4 menit di kita. Begitu. Make another sim happy. Hey, ini gak ada welcome WA ta Kok aku didiemin? Welcome WA itu kayak nyambut tetangga baru. Mm -mm. Tetangga baru. Ini eh, ada new inspiration ya. Look at the bright side. Look at the bright side itu. Mana nih, atau kita masak ya? Kita fulfillnya tuh masih, nah, kan welcome wagon kan? Ting dong, huh? welcome wagonnya dari rumah yang namanya BFF ya, ada Liberty Lee, ada sobeknya, kuliah licin nih, ada Travis Scott, sama Summer Holiday. Wita cukup apal sama karakter-karakter di sini saking gede main mm -hmm. uh, invite neighbors in ya sambut okay. semua orang untuk masuk iya sure. kita ingin jadi tuan rumah yang ramah jadi kita harus mengundang mereka masuk masuk orek oh ngele loh oh gak ada maksud deh oh. loh gimana? <sukai> salah lama ini sudah bisa masuk nih coba anak oh, salah teknis pintu oke okay, masih belum bisa ya kita ganti pintunya dengan pintu biasa Ah, Ngeleleh, aku pingin pintu dua daun, dua daun pintu. Hai, -ha. yes apakah sudah bisa masuk Da, sini ya ta, oh, dek, kita terjebak di toilet. Ta. maafkan aku, berarti toiletnya kurang pintu, bukan pintu depannya yang kurang. maaf. oke okay, udah, kita kasih pintu nih. masa nggak bisa lewat juga? Hmm. sini sini sini ya sini ya sini ya sini ya. nah kan kan Dani jadi gamer itu harus tahu tetap letak masalahnya nggak ngono nggak nemu solusi enggak oh, sih enggak. semua pekerjaan enggak, juga enggak, kayak video. gitu oke kita ada oke ya silahkan masuk cara welcome home nah kita bercengkrama dulu ya sama teman-teman ini halo Oke, okay. set, set loading. Tante Vepi, noise form, hah? Dengar nggak kalian? Tante Vepi, bahasanya tuh bahasa Sims. bukan bahasa kita. <tuk> I never know what it Tapi saya dari kita tahu. Iya, itulah kami kira. Pona fash store, from, if it's a verb. Great annual neighbor ya, siapa? Siapa? Nishquos. Wow. Arogaba Arogaba Arrogaba. Arrogaba. semuanya saja. <laughs> Barangkali kita bisa jadi teman yang baik. <laughs> Bonji. <Bongey. laughs> Ah. Rwslaba, Iboya, play the step. <laughs> Golbi, nushpa, Yemi, tempe, Tharbo, Paulina, orbiz, ah. The Tape, The Tape. Aku lagi ngobrolin apa ya? Aneh, sih, betul lah ya. Hah, op, op, Siwa. op, kadang itu mara Susah. Hmm, mara-mara ingin ngomong jahat, Kak Boleh. Jangan nanti. Candlelight, Lingzainerska. Okay, Oke, light aja deh, light. Sini. Okay, ya. Whoa, okay. Ruangan sudah hangat. Warm self. <piano> Enak, ande PC temen game ini cocok banget. Ande PC, tapi landai konsol lain aku sih? Nggak terbiasa dengan mekanismenya. Oke, okay. hmm. oke, okay, untuk interaksinya kita bisa milih friendly, funny. Uh -huh. dia gerak sendiri, Guys. Gerak sendiri. Oh, ya kita itu punya apa Terus phone, terus kalender yang bisa kita interact. Terus disini sini ada similian atau uang yang kita punya. Terus ini posisi kita duduk atau berdiri di sini. Uh, aktivitas yang kita lakukan ada di bar ini Aspiration mood uh, Moodlet itu kayak entah kita sedih, tense, marah, dan lain-lain sebagainya Nanti tampak di warna-warna yang ada di sini uh. Kemudian di sini fitur, ya fitur ya Di sini ada kambah bulan yang biasanya berguna ketika kamu jadi werewolf Kamu tahu kapan uh, Eclipse itu hadir Gerhana itu hadir gitu. blah, blah, blah, blah, blah, blah. Ini ada tombol pause Play, uh, menambah kecepatan satu, menambah kecepatan tiga. <tuk> Terus ini tuh kamera, bisa kalian ngambil Snivara screenshot, Watanimi. video shotnya tuh dari sini. -in. Terus ini ada waktu dan harinya. Terus <tuk> ini ada aspiration, itu <tuk> tadi. Get <Kayak tuk> life goals, itu Ayumi. apa? Itu di sini. Terus ada career karir itu pekerjaanmu, kerja sebagai apa bisa tampil di sini. <tuk> Tugas-tugas yang harus yeah, kamu lakukan bisa di sini. Terus selanjutnya skill, skill apa saja yang udah kamu kuasai dalam hidup banyak banget skill yang bisa kamu kuasai nanti tampak di sini. Berapa levelnya? Terus ada hubungan kamu dengan seseorang tetanggamu Apakah baik? Apakah tidak? Itu tampil di sini kayak kayak baik banget itu hijau total, kayak jelek banget itu merah total atau romansa, ketertarikan <nag>. romansa nanti kalian pingin. Hmm. <tutup> Terus ada inventur, inventory atau sesuatu hal yang kamu bawa kayak misal euh, kamu Top dapat buku, wizi, kamu ya? buku itu ada di sini. PR itu biasanya di sini. Lu kan angry angry. <tutup> nah, ini namanya mutlak. Terus Terus ini adalah trait. traits. Traits itu sifat so kamu, kayak gimana, like kamu orangnya uh, konci ceroboh atau gampang marah itu right. ada di sini. First kamu harus pilih di yeah. uh, depan banget yang kita atur atur, Ugh, atur pertama kali itu. Terus Ibu, ada like Ibu. and dislike, suka dan tidak suka. Kamu suka huh? mungkin Supino? suka makan She atau knops, suka main game atau suka nanti keluar lead. di sini. Terus video so. atau What's kebutuhan gore? kamu, kebutuhan ya yeah. toilet, yeah. makan, tidur, mandi, berbicara dengan uh. orang atau senang hati. <laughs> ya. Nah kalau di sini wow. ini ada di Discover University sama Werewolf Pack. Tidak, saya jelaskan hari ini karena saya menunggu komen kalian yang banyak itu di bawah. Oke, okay. dan kayaknya gameplay kita hari ini seperti itu dulu. Thank you for watching. Kita udah satu jam lebih di game ya, ya satu jam lebih. So, till the next video, jangan lupa like, subscribe, and comment, comment, comment, comment. See you, and and See you, bye, bye, bye. Saya akhiri dengan foto selfie diri saya sendiri di dunia ini. Wup. Ini. Wahai <tuh> asyiknya. Ini guys udah so di zoom, out tah deket banget ya. Oke, terima kasih, andi. Okay bye bye da da da da da, da.